Sebuah kisah yang cukup menarik banyak ibrah dan pelajaran nanti yang akan kita petik dari kisah ini kita beri tema kisah ini adalah kisah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatul salam kisah tentang kekasih Allah subhanahuwataala Nabi Allah Ibrahim alaihi salatul salam Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kisah terbaik dalam Al-Qur'an melebihi kisahnya para nabi dan rasul. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para nabi dan rasul sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang makruh dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari habis dari hadis Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu an. Ketika dia bertanya kepada Nabi saw. Kam adaul ambia berapakah jumlah para nabi ya rasul? Maka Nabi saw. Mengatakan seratus dua puluh empat ribu nabi. Dan 315 Rasul Itulah jumlah yang cukup banyak Yang dihabarkan Nabi SAW kepada kita Walaupun kenyataannya Tidak semua para Nabi dan Rasul Kisahnya sampai kepada kita Bahkan yang kita wajib imani 25 Nabi dan Rasul sekalipun Yang nama-namanya jelas tercantum di dalam Al-Quranul Karim Tidak semua kisahnya sampai kepada kita ada para nabi dan rasul yang dicantumkan namanya saja tapi kisahnya tidak ada seperti umpamanya kisah nabi dzulkifli kemudian Ilyasin kemudian Aliyasa tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an walaupun disebutkan namanya atau hanya cuplikannya saja seperti kisah nabi Syuaib Nabi Saleh Nabi Luth dan nabi-nabi yang lainnya tapi ada juga Nabi yang dikisahkan panjang lebar. Sampai Al-Quran mencantumkan lebih daripada 130 ayat bercerita Tentu. tentang seorang Nabi ini. Seperti Nabi Musa AS diceritakan di masa kecilnya, remajanya, dewasanya, tuanya. Bahkan lengkap sekali. Ataupun Nabi yang akan kita kisahkan cukup lengkap dalam Al-Quran. Kisah. Nabi Allah Ibrahim a. s. Bagaimana perjalanan hidupnya, baik di Irak, baik di Syam Palestin, baik di Mesir ataupun di Jazirah Arab di Mekah Al mukarramah dan sekitarnya. Maashuron muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Ibrahim a. s. Allah kisah yang banyak dicantumkan dalam Al Quranul Karim. Sehingga ada alakah keterkaitan antara Rasul kita yang sangat erat dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Contoh saja, manasik yang kita disyariatkan padanya, manasik haji dan umrah. Manasik haji dan umrah tidak lain dan bukan melainkan syariatnya Ibrahim AS. Salatu wassalam yang kemudian menjadi syariat kita umat Islam dan itu menunjukkan keterkaitan antara kita dengan Ibrahim Adhihlul salat bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keturunan dari Maria Kibetya hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu Rasul SAW Shallallahu Wasallam mengatakan wuli dali Al-Laila Tgulam, Sembayutu Bismi Abi Ibrahim. Ketika Maria Kibtiyah melahirkan di malam hari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan maka aku beri nama anak dari Maria Al Kibtiyah itu dengan nama bapakku Ibrahim. Maka salah satu putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ibrahim, mirip dengan nama Nabiullah Ibrahim Alaihi Salatu Wasallam. Karena putra Nabi SAW yang pertama, Qasim, kemudian Abdullah, dan yang terakhir, Ibrahim. Kenapa Rasul SAW beri nama putranya Ibrahim? Salah satu dari putranya Ibrahim. Karena Nabi SAW ingin menyamakan Ibrahim, kita tahu bahwa Nabi SAW terlahir dari jalur Ismail, dan Ismail itu putra daripada Hajar salah satu istri Ibrahim dan Hajar itu adalah pemberian dari Raja Mesir kepada siti Sarah yang kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim. Begitu juga Ibrahim putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putra daripada budaknya Maria Kibtiah dan Maria Kibtiah juga hadiah daripada Mukaukus Raja Mesir. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama putranya Ibrahim. Dan itu menunjukkan ada keterkaitan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimi'rajkan ke langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Ibrahim pada langit ketujuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ibrahim alaihi wasallam man fa Kata Nabi sallallahu alaihi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim Ketika aku melihat Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh ketika peristiwa Mi'raj. Maka aku lihat Ibrahim wajahnya sangat mirip dengan diriku. Maksudnya wajah Nabi SAW sangat mirip dengan Ibrahim AS. Dan ketika aku melihat Jibril, maka aku melihat Jibril sangat mirip wajahnya dengan Dihiyatul Kalbi. Seorang sahabat yang paling tampan. Yang ada di kota Maghah kala itu Artinya bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam Dengan Nabi salallahu alaihi salam Ada kemiripan wajah Ya karena memang Nabi salallahu alaihi salam Turunan Ibrahim Dari Ismail Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah azza wa Jal. Bahkan Nabi salallahu alaihi salam Pernah melihat Saat peristiwa Isra Mi'raj Ibrahim alaihi salatu wassalam Menyandarkan punggungnya Ke Baitul Ma'mur ...tentu al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana Ibrahim alaihi a.s. sudah membangun Ka'bah di bumi... ...maka sebagai balasannya... ...dia pun disandarkan punggungnya di Ka'bah para malaikat... ...di Baitul Ma'mur yang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu... ...sab'una alfa malakin la yauduna ilaih. 70 ribu malaikat yang tawaf di situ... ...setiap harinya keluar kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama... Kemudian keluar lagi Kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama Dan begitu terus-terusnya وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّهِ رَبِّكَ إِلَّهُ Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Nabi SAW Juga menceritakan tentang keutamaan Ibrahim alaihi AS Dalam hadisnya Kata Nabi SAW إِنَّ أَوَّلَ الْخَلَاِكَ Yuk Sayaum al-Qiyamah Ibrahim alaihi salatuhus salam sesungguhnya dari seluruh makhluk yang dibangkitkan Allah pada hari kiamat yang pertama kali diberikan pakaian Allah Ibrahim ingat Nabi Sosalam pernah mengatakan yuk sarun yuk saruna yuk sarunas yau mal kiyamah uratan gurlan buhmen jadi manusia akan dipangkitkan pada hari kiamat itu Tanpa ada pakaian yang di badan Telanjang Kemudian tanpa beralas kaki Kembali tidak di Dan tidak membawa Satupun harta di badan Maka yang pertama kali Diberikan pakaian pada hari kiamat Kata Nabi SAW Adalah Khalilur Rahman Ibrahim Wasallam Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Bahkan kita diberi nama kaum muslimin yang memberi nama kaum muslimin adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam kalau umat dulu ada namanya yahudi kena disebatkan kepada yahuda kalau dulu ada namanya masihiyyin atau nasrani kena disebatkan kepada Isa almasih tetapi kita kaum muslimin tidak dinisbatkan kepada Muhammadiyin tetapi kita disebut Al-Muslimun. Siapa yang memberi nama Al-Muslimun kepada kita? Ibrahim Ariefi Shallallahu Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim: Mila Taabi Ibrahim, Huwa Samma Kumul Muslimin Qablu Wa Fi Hada. Agama Abi kalian, Bapa kalian Ibrahim, dialah yang memberi nama kepada kalian Al-Muslimin. Min qablu wa fi hadha Baik sebelumnya Ataupun pada hari ini Maka penamaan kita kaum muslimin adalah penamaan Yang diberikan bapa kita Ibrahim alaihi salatu wassalam Karena kita beribadah Kepada Allah karena ittiba Mengikut Dan kita tidak pernah Menuhankan Rasul salallahu alaihi wassalam Sebagaimana Yahudi Menuhankan Nabi mereka uzir Ataupun sebagaimana orang-orang masihiyin orang-orang nasrani menuhankan Isa bin Maryam. Kita betul-betul umat yang pasrah yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wajalla, makanya Ibrahim alaihi wasallam beri nama kita dengan al-muslimun. Subhanallah, ya. Bagaimana ada keterkaitan luar biasa antara Nabi Allah Ibrahim dengan kita kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keistimewaan Ibrahim di antaranya Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan ketika tidak ada manusia yang dikhitan sama sekali di usia beliau 80 tahun sebagaimana yang tertar dalam hadis Bukhari bahwa Ibrahim alaihi salatu wasalam di usia 80 tahun dikhitan artinya dia orang yang pertama kali dikhitan Bahkan dia orang yang pertama kali mencukur kumis Dan itu bagian daripada khamsun minal fitrah Lima dari fitrah manusia adalah mencukur kumis Dan Ibrahim A.S. adalah awal manusia Yang melihat di kepalanya ada uban Dan itu pelajaran besar ya Bagaimanapun rambut yang putih adalah mengingatkan kepada kita agar kita berubah. Bahawa kita semakin hari semakin bertambah usia. Dan Ibrahim orang yang pertama kali melihat hal itu. Kemudian juga Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana iqramud dhaif. Memuliakan tamu ta karena dia orang yang pertama kali memuliakan tamu, ta maka disebut Abu Difan. Bapaknya para tamu. Ta Bahkan Ibrahim sendiri adalah Abu'l-Ambiyai wal-Mursalin, bapaknya para Nabi dan Rasul. Ma'asyurah Muslimin yang dibuliakan Allah Azza wa Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam alaihi salatu wassalam dari sarga ke bumi. Kemudian dari pasangan Adam dan Hawa lahirlah keturunannya. Di antara keturunannya banyak yang menjadi Nabi dan Rasul di antaranya Syits alaihi salatu wassalam kemudian Idris alaihi salatu wassalam sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam sampai kemudian setelah Nuh lahir juga para nabi dan rasul salah satunya adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan sepakat bahawa tidak ada nabi dan rasul yang lebih mulia lebih utama melebihi Ibrahim alaihi salatu wassalam akan tetapi tentu Rasul kita jauh menjangkau keutamaan Ibrahim, Ariefisalatullah Sallam. Artinya dibandingkan dengan para nabi dan rasul selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Ibrahim adalah Afdalul Ambia, seutama utama para nabi. Ibrahim Ariefisalatullah Sallam disebut Abul Ambia, bapaknya para nabi. Karena Ibrahim Ariefisalatullah Sallam dikaruniai, Dua putera Allah Azza wa Jal, pertama Ismail, dan yang kedua Ishak. Dari Ishak inilah lahirlah Ya'qub. Dari Ya'qub lahirlah Nabi Yusuf. Dan itu para Nabi. Kemudian dari putra-putra Ya'qub yang lainnya lahirlah ribuan para Nabi dari Nabi-Nabi Bani Israel. Dan Ya'qub disebut Israel. Maka seluruh keturunan Ya'qub disebut Bani Israel dan il itu artinya Allah. Israil itu artinya Abdullah sama dengan Jibril, Mikail, Israfil. Il itu artinya Allah karena nama-nama malaikat itu maknanya adalah hamba Allah, penolong Allah. Ya, makhluk yang taat dengan Allah dan begitu seterusnya. Ya. Maka Israil adalah hamba Allah. Itu nama lain daripada Yakub. Lah ketika keturunannya Bani Israel Banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diutus kepada mereka para Nabi dan Rasul Sampai ada satu kampung Di zaman Bani Israel yang diutus kepada mereka Dua sampai tiga Rasul Sebagaimana yang tertera dalam kisah Dalam surah Yasin Menunjukkan bahwa Allah berikan karunia kepada Bani Israel Banyaknya diutus para Nabi dan Rasul kepada mereka Walaupun kenyataannya Orang-orang itu tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaktulun al-anbiya bi ghairil haq Kebanyakan mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang benar Kemudian yang kedua dari jalur Ismail Putra Ismail bukan nabi Cucu Ismail bukan nabi Cicit Ismail bukan nabi Tetapi ketika kemudian di antara turunan Ismail sampai kepada Abdullah putra daripada Abdul Muttalib, maka lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jall khatamul anbiya wal mursalin sebagai penutup para nabi dan rasul Adapun dari keturunan Ishak yang menutup nabi dan rasul adalah ketika lahirnya Maryam kemudian lahirlah Isa bin Maryam itulah Penutup nabi-nabi bani Israel ditutup dengan Isa bin Maryam yang Allah angkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Tetapi penutup para nabi dan rasul setelah Isa bin Maryam adalah dari jalur Ismail, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maka Ibrahim disebut abul Al karena tidak ada satupun Nabi dan Rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya kembali kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Kita bagi kisah ini menjadi empat kisah. karena Ibrahim itu hidup di empat negara. Pertama Irak. Ibrahim hidup di kerajaan Kaldaniun atau dikenal dengan Babil yang dibangun oleh Mahlayil. Kemudian yang kedua, Ibrahim hidup di Syam yang sekarang jantung kotanya disebut Palestin. Kemudian yang ketiga, Ibrahim pun pernah hijrah ke Mesir. Dan juga ada kisah di Mesir. Kemudian Ibrahim pun pernah hijrah ke Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab dan memiliki kisah yang panjang di Mekah Al-Mukarramah sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini Wazaitun, baladil amin. Demi negeri yang tumbuh padanya tin. Maksudnya negeri Irak. Istilah Ibrahim dilahirkan. Wazaitun demi negeri yang tumbuhnya zaitun. Maksudnya Syam, Palestina dan sekitarnya. Dan Ibrahim menikah dengan Siti Sarah di sini dan banyak kisah di sini. Bahkan para Nabi lebih banyak diutus di sini. Kemudian watu risini Tursina. Bukit Tursina maksudnya diisyaratkan ke Mesir kerana Ibrahim pernah hijrah ke Mesir dan punya kisah di Mesir. Wa hadzal baladil amin dan inilah negeri yang aman maksudnya Mekah al-Mukarramah kerana Ibrahim pernah meletakkan Ismail dan Hajar di negeri ini yang kemudian negeri ini melahirkan dari turunan Ibrahim Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pembahasan kita tentang kisah-kisah mudah-mudahan cukup waktunya. Pertama, Ibrahim alaihi salatu dan negeri Irak. Kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan banyak tentang kisah Ibrahim dan juga Al-Qur'anul Al Karim. La, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu Lahir di Irak, di negeri Kaldaniun atau disebut dengan Babil Sebuah negeri yang dibangun oleh Mahlayil Negeri yang ketika itu dikuasai oleh satu di antara empat raja yang pernah menguasai dunia Yang disebut dengan Namrud Karena ada empat Raja yang menguasai dunia, dua beriman dan dua kafir Yang beriman, Sulaiman dan juga Zulkarnain Dan yang kafir, Namrud dan Bukhtun Nasr lah namrud ini menguasai sebagian besar dunia dan kerajaannya ada di Babil. Lah di negeri inilah Ibrahim AS dilahirkan. Ibrahim ibnu Azhar, putra daripada Azhar. Allah subhanahu taala memilih Ibrahim untuk menjadi satu di antara lima ulul azmi minar rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi SAW. Sebagaimana adat para Nabi ketika Ibrahim AS diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Tentu yang pertama kali dakwahnya adalah ayahandanya, keluarganya. Sama dengan Nabi SAW. Ketika turun ayat wa'angdir asyiratakal aqarabin, berilah peringatan keluarga dekat Mwahi Muhammad. Maka Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Safa. Kemudian Nabi SAW mulai mendakwahkan kepada mereka dakwah tauhid Mengajak seluruh keluarganya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Walaupun ada yang menerima dan ada yang menolaknya Tapi itu konsekuensi dakwah Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Ku'angfusakum wa ahlikum nara Jagalah diri kalian dalam satu waktu juga keluarga kalian Maka Ibrahim alaihi AS disebutkan dalam surah Maryam Wadkur fil kitabi ibrahima Ceritakan ya Muhammad tentang kisah Ibrahim sesungguhnya dia seorang yang siddiq yang jujur dan dia juga seorang nabi Id qala abihi Ketika dia berkata kepada ayahnya ya abati lima ta'bud ma la yasma wa la yubsir wala 'anka syai Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, Azar, wai ayahku, lihat bagaimana Ibrahim ali menghargai, memuliakan ayahnya, memanggil dengan bahasa yang lembut, Ya Abati, itu tidak mengambil ya Azar, namanya, Ya, ya Abati dengan panggilan yang lembut dan mengatakan, Kenapa kau sembah Tuhan yang tidak mendengar, tidak pernah melihat dan tidak memiliki sesuatu yang bisa memperkaya dirimu? Ya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam yatik fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah wa ayyahu telah datang kepadaku pengetahuan yang tidak datang kepadamu maka ikuti aku aku akan berikan kepadamu jalan yang yang jelas jalan yang lurus jalan yang akan menyelamatkan dirimu ya abati la syaitan innas syaitana kana lirahmani asiy jangan kau sembah syaitan wahai ayahku karena setan itu adalah penyesat yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Teruslah Ibrahim menasihat ati ayahnya luar biasa Walaupun kenyataannya Ayahnya menolaknya Marah besar Mengancam Ibrahim Dan mengatakan Aragibun anta an'ali hati ya Ibrahim Ibrahim, kenapa kau benci kali dengan Tuhanku Dan Tuhan yang disembah orang-orang Babil kalau engkau tidak berhenti terus bicara tentang dakwah tauhid, maka aku akan rajam kamu dan aku akan usir kamu. Tapi Ibrahim alaihi salatu salam menjawab dengan kelembutan dan mengatakan salamun alaikas sa astaghfirulaka rabbi innahu kana bikhafiyah. Kata Ibrahim, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada engkau wahai ayahku Dan aku akan berusaha memintakan ampun akan dosa-dosamu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi langkah yang pertama dilakukan Ibrahim Adalah berusaha untuk menyebarkan hidayah tauhid di keluarganya Terutama ayahnya sendiri Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Azhar tidak masuk dalam Islam Azhar tidak masuk ke dalam agama Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia sudah tidak bisa lagi menasihati ayahnya mulailah dia datang kepada kaumnya kepada kaum babil Kaldaniun dan Allah katakan dalam surah al-an'am wa id qala ibrahimu li abihi azar atattakhidu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalal mubin ketika ibrahim berkata kepada ayahnya azar Kenapa kau mengambil asnam, berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Aku lihat engkau dan juga kaummu berada di atas kesesatan yang nyata. Maka Ibrahim ketika masa remaja, dia mulai membuat tashkik keraguan-raguan di kaumnya. Di masa remaja, Ibrahim alaihi salat tuwa sudah rajin berdakwah. Ketika kemudian ada sekelompok anak-anak muda yang seusianya Ibrahim alaihi salatu wassalam pun pura-pura duduk bersama mereka berbincang-bincang. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai membuat syubhat kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini disembah mereka. Karena di zaman Ibrahim itu banyak orang yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah patung-patung dan begitu seterusnya. Lah Ibrahim hendak membuat keraguan-keraguan kepada mereka bahwa Tuhan yang selama ini kalian sembah itu tidak benar. Maka duduklah Ibrahim di antara anak-anak muda yang ada di situ Apa kata Ibrahim ketika sudah larut malam Kemudian orang-orang para penyembah bintang pun mereka mulai menyembah bintang Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan dalam surah Al-An'am Falam janna alaihi lailu ra'a kau Ketika malam sudah gelap, bintang sudah bermunculan maka Ibrahim pun kemudian mengisyaratkan pandangannya ke langit melihat bintang Dan mengatakan Rabbi, Ini Rabku Orang-orang mengatakan Ibrahim sudah mulai menyembah Tuhan Tetapi ketika kemudian Ibrahim berbincang-bincang sampai pagi hari Dan bintang pun kemudian tidak ada Kata Ibrahim la afilin. Aku tidak suka Tuhan yang terkadang muncul, terkadang tenggelam Ya Kemudian di hari yang lain Ibrahim Wasallam ketika berada di tengah-tengah purnama Bulan purnama yang sangat terang Dia pun mendatangi lagi anak-anak muda seusianya Kemudian Ibrahim mengatakan al bazikhan, qala hada Rabbi. Ketika dia melihat purnama yang sangat bulat, yang sangat terang Dia mengatakan, oh ini Tuhan saya La Tapi ketika bulan kemudian Keesokan harinya Tiba-tiba hilang Maka Ibrahim mengatakan di hadapan kaumnya Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadaku Tentu aku termasuk orang-orang yang sesat Lah di pagi harinya muncul matahari Maka Ibrahim ketika Ra Memiliki cahaya yang lebih terang dibandingkan bulan dan bintang Ibrahim mengatakan, "Hada Rabbi oh boleh jadi ini Tuhan yang benar nih. Bintang sudah nggak benar, muncul tenggelam, bulan sudah nggak benar, pergi dan datang. Oh mungkin boleh jadi ini matahari Tuhan saya. Dia mengatakan, "Hada Rabbi ini Tuhan saya. Kenapa Hada Akbar ini lebih besar daripada bulan dan bintang?". Falam maaf, Ketika di sore hari matahari pun pergi, matahari pun tenggelam, maka Ibrahim menyeru kaumnya, "Ya kaum ini, bari ummi matushrikun." Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Ini wajah tuwajhia di fatras samawati wal'ar, hanifan wama ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku arahkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan wama ana minal musyrikin. Yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Jadi Ibrahim adik salatu membuat keraguan-keraguan kepada kaumnya. Sungguhnya Tuhan yang kalian sembah ini tidak benar. Ya. Bahwa bintang itu kadang tenggelam, kemudian kadang muncul. Bahwa bulan itu kadang datang, kadang pergi. Bahwa matahari itu kadang muncul, kadang hilang. Sebenarnya ada zat yang menjadikan bintang bulan dan matahari itu didatangkan dan dipergikan. Kenapa kalian tidak menyembah Apa namanya Zat yang mendatangkan Bintang matahari dan bulan Ataupun yang meniadakan bintang bulan dan matahari Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan seperti itu Ini bintang ini Kadang datang, kadang tenggelam Tentu ada yang menjalankannya Begitu juga bulan dan matahari Kenapa kalian tidak menyembah yang menjalankannya saja Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan seperti itu Dan itu membuat keraguan-keraguan kepada kaumnya Subhanallah di waktu remaja Ibrahim mendakwakan dakwah tauhid dan harusnya kita seperti itu. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatil rasulan anik budullah wa jazani bu dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul di mana tugasnya menyampaikan sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tauhid. Itulah tugas kita mendakwakan tauhid. Maashurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Tetapi kaumnya pun kaum yang degil susah beriman kepada Allah azza wa wajall maka Ibrahim pun kemudian mulai bersiasat karena ketika itu kerajaan dipimpin Namrud dan Namrud dan kaumnya di Babil itu para penyembah berhala macam-macam disembah matahari bulan bintang macam-macam ya. maka suatu ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam melihat bahwa di kerajaannya akan ada pesta yang sangat besar. Pesta kerajaan. Di mana manusia akan keluar dari istana dan berkumpul di sebuah lapangan. <tuh> Maka Ibrahim mulai bersiasat di sini. Ketika ayah handanya meminta kepada Ibrahim untuk ikut berpesta dengan id kerajaan kala itu. Tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam berbohong kepada ayahnya dan mengatakan ini sakit. Saya lagi sakit. Kalau ayah anda ingin pergi-pergi saja. Padahal Ibrahim mengatakan seperti itu, dia ada siasat besar ingin menghancurkan patung-patung namrud Maka ketika betul-betul Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan wa dan la aqidanna asnamakum bada'an tuwallu demi Allah aku akan membuat siasat terhadap patung-patung kalian setelah kalian pergi mengadakan Id فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا dan كَبِيرَ اللَّهُمْ laallahum ilaihi Maka Ibrahim pun masuk ke dalam istana Keruangan khusus Banyak berhala-berhala yang memang diagungkan Namrud dan juga para pengikutnya Disitulah Ibrahim mulai menghancur-hancurkan patung-patung itu Tidak ada satupun patung yang tersisa kecuali dihancurkan Tapi Ibrahim membiarkan yang paling besar dari patung itu Dibiarkan Supaya apa? Agar mereka kembali Mentauhidkan Allah Tujuan Ibrahim ini Bukan hendak menghancurkan patung Karena patung itu bisa dibuat lagi Bahkan mungkin lebih besar daripada itu Bukan itu Kalau tujuan Ibrahim hanya menghancurkan patung besok jadi dibangun lagi patung itu Dibuat lagi Bahkan mungkin lebih besar dibandingkan patung ini Hancurkan Ibrahim Tapi Ibrahim bukan itu tujuannya Ibrahim itu ingin membelikan pelajaran Kalau patung-patung itu tidak sanggup melindungi mereka bagaimana melindungi orang lain Kalau patung-patung sendiri dihancurkan oleh Ibrahim Tidak sanggup melindungi mereka Bagaimana akan kemudian melindungi selama ini menyembahnya Itu maksudnya Ibrahim supaya mereka berakal bahwa perbuatan mereka itu jauh daripada akal Makanya dia mengatakan La Agar mereka kembali Kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika betul-betul sudah dihancurkan Kemudian dibiarkan patung yang sangat besar kemudian dikalungkan palunya di patung yang sangat besar. Tiba-tiba kemudian Ibrahim keluar dari situ setelah pesta berakhir. Namrud pun murka dan mengatakan siapa yang menghancurkan patung-patung ini. Dikirimlah jasus mata-mata. Akhirnya kemudian mereka mendengar bahwa ada anak muda Sami nafatan yad Ibrahim. Oh ada anak muda yang menghancurkan patung itu konon namanya Ibrahim. Maka Namrud mengatakan cari dan tangkap Ibrahim. Cari dan tangkap Ibrahim. Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang telah melakukan hal ini dengan berhala-berhala kami? Innahu la minadh Ini orang zalim ini. Tangkap Ibrahim. Ditangkaplah Ibrahim. Kemudian qalu fa tubihi ala ayuninnas la allahum yashhadun. Setelah tertangkap Ibrahim, maka para pembesar Firaun mengatakan Datangkan manusia Kumpulkan manusia Biar mata-mata manusia tahu siapa yang menghancurkan berhala dan Tuhan mereka Maka berkumpullah manusia Didatangkanlah Ibrahim Semua mata terbelalak Oh ini rupanya yang menghancurkan patung itu Mulailah kemudian para pembesar Namrud ini Menginterogasi Ibrahim dan mengatakan A'anta fa'alta hadha Bi'a ya Ibrahim Ibrahim Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam Mengatakan Balfa'alahu kabiruhum hada Fas'aluhum inkanu yantiqun. Lihat Ibrahim ingin Pura-pura tidak berdusta Ya Dia menunjuk patung yang sangat besar dengan jempolnya Jadi seolah-olah mungkin bahasa kita Ini patung yang ini pakai jempolnya Ya Ibrahim ingin mengatakan bahwa Kalau anda memegang palu Dan anda tidak punya jempol tangan Tentu anda tidak akan kuat memegang palu itu Tapi ketika ada jempol dalam tangan kita Kemudian kita pegang palu Maka palu itu akan, akan keras kita pegang Akan kuat kita pegang Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan Sebenarnya yang melakukan Menghancurkan patung-patung itu adalah jempolku ini Itu maksudnya Ibrahim Ya, tetapi tidak disebut Dia ingin tawari Dia ingin menutupi kebohongannya Dan mengatakan Balfa alahu kabiruhum Yang melakukan Yang menghancur-hancurkan patung-patung kecil itu Maksudnya yang besar ini nah, Ibrahim sambil menunjukkan jempolnya Maksudnya jempol saya Dan orang-orang menyangkanya Ibrahim menunjuk kepada patung itu Supaya Ibrahim lepas dari dusta maksudnya tapi mereka pun ketika Ibrahim mengatakan Pas Aluhum Inka Nu Yantikun kalau nggak percaya tanya saja kalau mereka bisa bicara Para Jauila Fakalu karena mereka tidak bisa membantah hujah Ibrahim yang sangat kuat maka mereka pun melakukan kekuatan hujah dengan cara membakar Ibrahim dan mengatakan ali hatikum fa'ilin kalian harus membela tuhan-tuhan kalian bakar anak ini ya? maka sepakatlah mereka pun mengumpulkan kayu bakar berhari-hari sampai menggunung kemudian dibakar maka ibrahim alaihi salatu wasalam ketika itu Disiapkan untuk dilempar ke dalam api itu, menggunakan manjani ketepel besar karena tidak mungkin dimasukkan mendekat api pun panas. Maka dilemparlah Ibrahim, alaihissalam, ke dalam api itu. Subhanallah, para malaikat telah siap siaga menawarkan kekuatan mereka untuk menolong Ibrahim, termasuk Jibril, Mikail, malaikat Jabal, semua para malaikat menawarkan. Tapi Ibrahim hanya mengatakan, "Amma ilaikum fala wa amma Kalau aku harus meminta pertolongan kepada kalian para malaikat tidak, aku tidak akan minta pertolongan kepada kalian. Tapi kalau aku meminta pertolongan kepada Allah, iya. Aku hanya minta pertolongan kepada Allah, hasbunallah, wanikmal wa Itu pula yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abi Sufyan menakut-nakuti akan datang kelompok tentara besar menyerang Madinah. Maka Rasul dan para sahabatnya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti perkataan Ibrahim ketika dilempar ke dalam api hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah karena dia sebaik-baik pelindung. Maka Ibrahim pun kemudian dilempar ke dalam api ketika dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka pertolongan Allah sekejap saja datang kepada Ibrahim Kemudian dikatakan Ya narukuni bardan salaman ala Ibrahim Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim Wahai api jadilah dingin kalian Dan selamatkan Ibrahim Kalau seandainya Allah hanya mengatakan Wahai api dinginlah, dinginlah kalian Tentu Ibrahim tidak akan selamat Karena bagaimanapun Panas ataupun dingin bisa membuat orang mati Tetapi ketika Allah mengatakan ala Ibrahim Dan selamatkan Ibrahim Dan api ini dingin khusus kepada Ibrahim Sehingga api tetap panas pada hari ini Kalau seandainya Allah mengatakan Jadilah api sampai kiamat Tentu api akan dingin Bagaimana anda akan memasak gitu Kalau api dingin gitu Tapi rupanya api dingin ini Hanya untuk Ibrahim dan keselamatan Ibrahim alihissalatu wassalam Dari kobaran api itu Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat kepada Ibrahim, Ibrahim kebal Bakar. Dan itu mukjizat bukan memakai jimat. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat ada binatang yang disebut dengan wazak. Wazak itu semacam cicak ataupun tokek begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari Ummu Shureiq yang dikeluarkan Imam Bukhari. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi itu amara biqat lil wazak, ya, merintahkan untuk membunuh toke ataupun cicak begitu. Kenapa alasannya? Kana yanfuh ala Ibrahim AS. Ketika seluruh binatang berusaha memadamkan api api yang menyala-nyala itu, tiba-tiba datang pula toke itu Marah meniup-niup supaya api itu besar. Maka dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pahala siapapun yang membunuh tokek, membunuh wazal. Anehnya di zaman sekarang tokek pula dirawat-rawat, harganya sampai ratusan juta. Dia tidak paham bahwa ini binatang harus dibunuh yang sudah mencelakakan Ibrahim Alaihis Wasallam Ya, makhluk Muslimin yang dimuliakan Allah Azza Padahal di dalam membunuh cicak atau tokek itu. Dapat pahala karena Rasulullah SAW menganggap itu Faisiqah Binatang fasik ya Yang sudah menyakiti Nabi Allah Ibrahim AS maka Ibrahim pun kemudian diselamatkan Allah subhanahu taala Tiga hari berada dalam api itu Tapi Allah melindunginya Sampai api pun hilang Tinggal abunya Tiba-tiba Ibrahim Itu pun tidak menjadikan orang-orang Babil beriman kepada Ibrahim Subhanallah Bahkan Suatu ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam Betul-betul Didatangkan kepada Raja Namrud Didatangkan kepada Raja Namrud Kemudian diajak berdebat soal ketuhanan Soal ketuhanan Tetapi Namrud mengatakan Ini uhi wa umit, Katanya saya bisa menghidupkan dan matikan Saya bisa menghidupkan dan matikan Dengan cara apa? Mendatangkan dua tawanan, yang satu dibunuh dan yang satu diselamatkan," kata Namrud. "Lihat, anak Uhi wa umit, saya bisa menghidupkan dan matikan. Yang satu saya matikan, yang satu saya hidupkan, tapi Ibrahim memiliki hujah yang kuat. Walaupun dia mengatakan bahwa Robnya bisa menghidupkan dan matikan." Maka Namrud berusaha untuk mendebat seperti itu Tapi Ibrahim punya hujah lebih kuat daripada itu Dan mengatakan Sesungguhnya Robku Ya tibi syamsi minal masyrik Fa tibi minal maghrib Ah Namrud Kau bisa menghidupkan matikan oke okay. Tapi sekarang Robku Dia menerbitkan matahari dari arah timur Kau terbitkan dari barat sekarang Pabihita ladhikafur Orang kafir tidak bisa membantah Ibrahim Makanya Allah memuji kecerdasan Ibrahim Di dalam Al-Quranul Karim Bagaimana perdebatan dia dengan Namrud Tapi dari sini ma'asyiral muslimin Kisah Ibrahim di Irak ini Memang cukup panjang Dan dakwahnya memang susah untuk berkembang Persis seperti Nabi Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Mekah Tidak berkembang Banyak dimusuhi orang Ditekan, difitnah, dibuli, diancam Bahkan hendak dilakukan pembunuhan dan juga pemenjaraan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pula yang dirasakan kakek Rasul Shallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika di Irak. Dari situlah dia akhirnya hijrah dari Irak ke Palestina. Bagaimana kisah Ibrahim di Palestina? Bagaimana kisah Ibrahim di Mesir? Bagaimana kisah Ibrahim di Mekah? Tentu ini kisah yang cukup panjang tidak mungkin Dikisahkan dalam satu waktu Insya Allah kita akan bersambung kisah ini pada minggu depan namun ada manfaatnya e, Sebelum saya tutup saya kembalikan kepada moderator Mungkin diantara para pemirsa yang ingin bertanya silahkan e, Faliha tafadhal mashkul Yasa Allah atas materi yang telah disampaikan oleh pagi hari ini Bagi pemirsa Giswa TV kita masuk di sesi tanya jawab anda dapat mengirimkan pertanyaan di nomor 0812-6873-3202 Dan kita bacakan pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ingin bertanya Betulkah ada baitul Izzah di langit dunia Selain yang disebutkan tadi di awal kajian mengenai baitul Ma'mur Ma Dan mohon penjelasannya Ustaz Wassalamualaikum. Ya Alhamdulillah Ada baitul Ma'mur Ma ada Baitul Uzzah dan ada Baitullah al -Haram. Tiga tempat ini adalah tempat yang sangat mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Baitul Makmur adalah Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari, 70 ribu malaikat masuk tawaf, kemudian hari itu mereka keluar. Di hari berikutnya, datang malaikat dengan jumlah yang sama, bukan malaikat yang kemarin. Setiap hari malaikat baru dengan jumlah yang sama, 70 ribu masuk beribadah di baitul makmur menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut baitul makmur dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat baitul makmur ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua ada baitul uzza atau baitul aiza, tempat di mana Al Qur'anul Karim diturunkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kolam dia mengatakan wahai kolam catatlah segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Maka kolam pun mencatat di sebuah papan yang disebut dengan lauh yang kemudian setelah catatannya selesai maka lauh ataupun papan itu Allah perintahkan para malaikat untuk menjaganya. Maka disebutlah lauhil mahfud, papan yang dijaga oleh para malaikat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna anzalnahu Fi laylatil qad Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Laylatul Qadar Maksudnya Allah turunkan Al-Quran dari lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah Duf'atan wahida Pada sekali turun Jadi 30 juz Allah turunkan dari, dari lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah Kemudian disimpan di Baitul Uzzah Ini tepat di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah mengatakan syahrul ramadzan alladzi Al quran Bulan Ramadhan di mana bulan diturunkan Al-Qur'an. Kapan? Di 10 akhir Ramadhan Kapan? Di tanggal-tanggal ganjil 10 akhir Ramadhan Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an turun ke Baitul 'Uzza 30 juz. Dan Baitul 'Uzza itu di langit pertama yang kita lihat ke atas. Baru setelah itu Allah turunkan Al-Quran sampai ke bumi, tidak langsung 30 juz. Tetapi diturunkan ayat per ayat, disesuaikan dengan kejadian dan peristiwa. Karena supaya sepeninggal Rasul Wasallam peristiwa dan kejadian itu akan berulang dengan pengulangan yang sama. Sehingga apapun peristiwanya sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Karena namanya sebuah kejadian dan peristiwa itu akan terulang-ulang sampai kiamat. Dan akan ada kemiripan. Sehingga solusinya ada dalam Al-Quran. Jadi Quran ketika diturunkan ke Nabi SAW untuk disampaikan kepada umatnya tiga, tidak 30 juz. Dan ini perbedaan Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau Taurat langsung 30 juz bahasa kitanya. Mungkin Injil juga sama. Zabur juga sama. Tapi Quran tidak. Makanya Quran disebut kitab solusi. Karena disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian yang akan berulang. Satu-satunya menjawab tantangan Masyarakat Tantangan iskal, kesulitan di masyarakat Apapun masalahnya Ada jawabannya dalam Al-Quran Itulah yang disebut dengan Betul Uzzah yang ditanyakan Wallahu'alam Jasa Jazakallah khairan Atas penjelasannya Dan pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini bertanya Apakah isi dari suh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, apakah di dalamnya berisi hukum-hukum tentang tentang halal dan haram juga Ustaz? Mohon penjelasan. Allah mengatakan inna hadza lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini terangkum berbagai macam isi suhuf. Pertama, suhuf-suhuf yang pertama maksudnya suhuf pertama di sini maknanya suhufnya Syith dan suhufnya Idris. Karena Sis memiliki 50 lembar suhuf, kemudian Idris memiliki 30 lembar suhuf, kemudian Nabi Musa memiliki 10 lembar suhuf dan Ibrahim memiliki 10 lembar suhuf. Jadi semuanya 100 lembar suhuf. Dan nah, semua ada di dalam Al-Qur'an kandungannya. Dan suhuf itu bagian daripada kitab-kitab yang diturunkan darilah dan kitab-kitab yang dari langit diturunkan tentu sebagai undang-undang bagi setiap para nabi dan rasul untuk diterapkan kepada umatnya. Seperti Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran terjagalah keyakinan kita. Sehingga keyakinan kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah Azza wa Tauhid kita murni dengan turunnya Al-Quran. Dengan Al-Quran akal kita terjaga. Karena Al-Quran melarang kita untuk mabuk. Narkoba dan yang lainnya. Dengan Al-Quran terjagalah darah. Dalam Al-Quran dilarang membunuh. Ada kisah dalam pembunuhan. Terjaga nasab. Ya. Kemudian juga dalam Al-Quran juga terjaga kehormatan. Karena dilarang seseorang itu mencaci, memaki, menggiba, dan begitu seterusnya. Jadi Al-Quran itu undang-undang. Termasuk juga eh, Taurat undang-undang di zamannya. Zabur undang-undang di zamannya. Injil undang-undang di zamannya. Termasuk suhub Ibrahim. Undang-undang bagi kaum Ibrahim. kan Ibrahim itu Rasul apa namanya, Khalilur Rahman. Bapaknya para Nabi dan Rasul diberikan suhub Ibrahim. Sebagai undang-undang bagi kaumnya. Dan nanti akan sampai kisah kisah tentang suhub Ibrahim. Tapi yang jelas isi suhub ya tentu adalah. Sama dengan Al-Quranul Al Karim. Tapi Al-Quran jauh lebih lengkap dibandingkan suhub. Karena suhub itu lembaran. Seperti contohnya. Zabur Zabur itu lembaran-lembaran Tidak banyak lembaran seperti Quran Karena Zabur itu berupa bait-bait Yang bait-bait Yang uh, kait kai bait-bait syair kemudian Dilanggamkan oleh Daud Alaihi Diulang-ulang Sampai suara Daud ketika melanggamkan bait Daripada Zabur itu suaranya indah sekali Ya maka sub juga lembaran-lembaran Isinya Ya isinya tentu dari perintah-perintah Allah Larangan-larangannya Halal dan haram dan itu undang-undang bagi kaum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Nah, ya, atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya ingin bertanya, apakah hukum mengambil pendapat para ulama sedangkan saya tidak tahu dalilnya dan saya hanya melihat pendapat dari ulamanya saja? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, yes, alhamdulillah. Pertama, di dalam beragama acuan kita bukan para ulama dulu, tetapi Al-Quran dan Sunnah, karena itu sumber. Tetapi walaupun demikian Al-Quran tidak bisa dipahami, Sunnah juga tidak bisa dipahami dengan baik kecuali mengacu kepada pahaman para ulama, karena hanya ulama lah warostatul ambia pewaris para nabi. Maka kita ketika memahami Al-Quran dan Sunnah Tentu melihat juga para ulama tafsir-tafsirnya, juga hadis sarah-sarahnya, dan begitu seterusnya. Dan kita tidak boleh mendahulukan perkataan ulama kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Makanya Nabi Alaihi Wasallam melarang. ya Seseorang itu mendahulu mendahulukan kata-katanya dibandingkan kata-kata yang lainnya. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan hampir-hampir kalian dihujani batu kukatakan kuala Rasulullah, kalian pula berpendapat dengan Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh bertangan dengan hadis Nabi, bagaimana para ulama? Jadi kalau ada yang bertangan perkataan ulama dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buanglah perkataan ulama sebagaimana perkataan Imam Malik ketika bersandar duduk di Masjid Nabawi. Dia isyaratkan telunjuknya ke kuburan Rasul dan mengatakan Kullu wa Setiap perkataan diambil dan dicampakkan Kecuali perkataan orang ini Disyaratkan ke kuburan Nabi SAW Maksudnya kecuali Nabi SAW Dialah yang maksud Maka saya nasihatkan sebaiknya anda belajar Anda tidak boleh hanya melihat Mengambil pendapat ulama tanpa melihat alasannya Karena tidak semua pendapat ulama itu kuat Ada yang lemah gitu ya Makanya Imam Syafi'i sendiri, beliau merubah fatwanya dari fatwa lama menjadi fatwa baru. Dari fatwa yang ada di Baghdad sampai membuat fatwa baru di Mesir. Walaupun sebagian para ulama menguatkan kaul perkataan yang lama, sebagian ulama menguatkan perkataan yang baru daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kita sebagai para talabatul ilmi, maka sudah selayaknya untuk lebih banyak mengetahui lagi. Tentang maksud istimbat para ulama tentang sebuah dalil Jadi jangan melihat pendapatnya saja Tapi lihatlah dalilnya Karena semua ulama mengatakan begitu Kalau kalian dapat di dalam kitabku Contoh saja perkataan Imam Syafi'i. Kalau kalian dapat di dalam kitab Apapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Campakkan perkataan al Quran dan Sunnah Itu ulama mengatakan seperti itu Maka kita tidak cukup melihat pendapatnya Tanpa melihat alasannya Karena tidak semua pendapat ulama benar karena mereka tidak masuk ya, yang maksum hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman karena kita tidak bisa memahami Quran dan Sunnah kecuali lewat mereka, Maka itulah hajatnya kita kepada para ulama. Karena kita tidak bisa belajar sendiri. Ada guru yang mengajari kita. Maka saya nasihatkan lebih lagi belajar lihat alasan kenapa para ulama mengambil sebuah pendapat. Kalau kiranya anda merasa ini alasan yang lebih kuat, maka ambillah yang terkuat bagaimanapun menyembah. Keberadaan Allah itu sebuah keyakinan. Maka kita tidak boleh menyembah kecuali dengan keyakinan juga. Dan kita tidak mungkin meyakini sebuah keyakinan kecuali kuatnya dalil yang ada pada hati kita. Ketika kita melihat ini dalilnya kuat berarti kita yakin yang kuat. Ketika yakin bahwa ini yang kuat berarti ibadahnya juga yakin. Dan ketika ibadahnya yakin berarti kita meyakini ada Tuhan di sana yang kita disembah. Ya, jadi kita menyembah Allah dengan keyakinan Dan keyakinan tidak mungkin tumbuh kecuali dengan ilmu Wallahu'alam ya, ya Dan pertanyaan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini bertanya Apakah betul Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus empat malaikat Yang menyertai manusia dari semenjak manusia Diciptakan sampai hari kematiannya Mohon penjelasannya Ya Apakah manusia Disertakan padanya empat malaikat wallahu alam. Yang jelas Al-Qurahnya mengatakan Ma'yal fidu kaulin Illa ladaihi rakib Rakibun atid Tidaklah ucapan manusia Kecuali dicatat oleh dua malaikat Di kiri kanan kita rakib Dan atid Menunjukkan bahwa ada raqib dan atid Yang selalu menyertai, menyertai kita Dalam setiap ucapan kita Karena dia ditugaskan untuk menulis Baik ucapan kita baik Ataupun ucapan kita tidak baik Kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus hafadah Ya hafadah Inna alaikum Kiraman katibin Allah utus kepada kalian malaikat-malaikat hafadah Yang jaga kita Makanya kenapa coba anda logika saja Anda tidur Di lantai Di teras Kemudian anda bangun di pagi hari Alhamdulillah Tidak ada cacing masuk ke lubang telinga tidak ada kecua masuk ke lubang hidung. Tidak ada kaki seribu yang masuk ke mata dan begitu seterusnya. Siapa yang jaga? Kenapa hewan-hewan ini di, tidak mendekati kita? Ada malaikat yang menjaga kita. Harusnya kita jatuh di kendaraan tidak jatuh. Harusnya kita tetap, tidak, harusnya tertabrak tidak jadi tertabrak. Harusnya nabrak tidak jadi nabrak. Ya, itu semua ada malaikat yang menjaga kita. Yang disebut dengan hafaza Ya, ada malaikat-malaikat menjaga, menjaga kita. Ya, itu juga malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Ya, kemudian juga ada korin namanya. Korin itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan malaikat yang memberikan uh, sautul waswas, suara waswas. -was, ya, itu dari setan. Waswas ya, -was untuk melakukan kejahatan, tetapi waswas -was kebaikan, suara untuk melakukan kebaikan itu para malaikat Adapun jumlah empat yang menyertai kita Wallahualam saya belum mendapatkan dalilnya ya, Mungkin yang lain anda pernah mendengar hadis tentang masalah itu Alhamdulillah tapi saya sendiri belum mendapatkan riwayat bahwa Setiap manusia ada empat malaikat yang menyertai dari hidup sampai mati Yang jelas bahwa malaikat itu banyak yang menyertai kita Karena hubungan kita dengan para malaikat itu sangat erat sekali Sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai kiamat dibangkitkan wallahu amin.